Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Les Dilovers, Dilovers, serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali Bersama Bang Mimin tentunya di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesky Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 yang mengunggah sebuah postingan foto DDLS di Gejora, nih, Pak Sahabat. ya, Masya Allah, si cantik mudah-mudahan selalu sehat, bahagia terusnya untuk idola kita, amin dan kita lihat di postingan ini harta tahta ketika di acara Poles, dan si kersunda ketika Dedek di kejora ini menikah persahabat, ya, dan kita lihat ada kalimat caption info yang dituliskan oleh akun video.com pagi sampai sorenya, bau melati, malamnya terlesti lesti Katanya tuh, "Wow, poles kepoan Lesti!" Jangan sampai lupa hari ini jam 5 sore, Pak. Sahabat, ya tayang setiap hari Senin dan Kamis. Mudah-mudahan tentunya episodenya selalu ada yang terbaru nih dari idola kesayangan kita ini, Pak. Sahabat, ya dukung dan support terus untuk Lesti dan Rizky Pilar. Dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Salah satunya dari akun Purwaning Tias Dia mengatakan Poles nggak ada yang baru, katanya tuh kita lihat jawaban dari video.com Stay tune ya kak, maaf ya untuk saat ini belum ada Tuh persahabat ya dan kita lihat juga ada jawaban komentar ditunggu polis episode yang baru min kangen dedek katanya tuh setelah itu terus persahabat ya pastinya bakal ada Poles episode terbaru mudah-mudahan kita sukukan vitamin dan kejutan bahagia langsung dari idola kita dan selanjutnya juga persahabat ada kabar bahagia nih untuk kita semua yang mana Dede Alasti dan Kakak Bilar ini the winner persahabat ya sebagai pasangan paling ngetrans ini di indo TV Trends persahabat ya Masya Allah Kakak Bilar dan di nih sebelumnya masuk tentunya i.tv e. Trends World 2021 nominasinya pasangan paling ngetrends persahabat ya Alhamdulillah Akhirnya bisa memenangkan nih Wow, winner, Lesti Kejora, dan Rizky Bilar Ini mengalahkan pasangan baru nih, sahabat ya, Pasangan paling ngetrend runner-up itu ada Ka Icis, Ria Ricis, dan Theo Kurian, persahabat sahabat ya, Masya Allah banget, suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan, selalu banyak Selalu tentunya penuh dukungan dari orang-orang baik Untuk dan Kaka Bilar kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Indotv Trance Ini dia, the winner dan runner-up pasangan paling transpersi Indotv Trance Award oh, 2021 tahap pertama Congratulations, nantikan nominasi selanjutnya Wow, <totip> tetap dong Leslar pastinya persahabat ya Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Selalu banyak support dari orang-orang yang selalu setia mendukung idola kita Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya juga para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan dari akun sabar.ting unskaleslar ya para sahabat ya Ini memposting sebuah postingan video nih para sahabat ya Dan kita lihat nih ada sebuah kalimat yang dituliskan Si abah tumben banget masih pagi buta udah di jalan katanya tuh wow Jam 5 lewat 11 tepatnya para sahabat yang sudah ada di jalan banyak komentar yang diberikan, kita lihat nih, ada komentar dari akun t 64 mengatakan Sepertinya baru pulang itu Min, katanya tuh, insya banget ya, tim Leslar Mudah-mudahan saja selalu sehat, selalu memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semua Dan ada semua pertanyaan juga di kolom komentar dari akun Pradita Anuskar94 nih, mengatakan Mau nanya nikahan Adlin kapan ya Apalagi selar dan tim pada kemedan Semua katanya tuh Kita perhatikan nih di jawaban Ada jawaban dari akun Akila Afrilia Underscore itu menjawab Bantu jawab tanggal 13 Nikahan Adlin Wow sudah dijawab persahabat ya ternyata tanggal 13 itu pernikahan Bang Adlin Persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan saja lancar Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan untuk Bang Adlin Amin dan kita masih menunggu Tentunya kejutan dari Leslar persahabat dan tim Apakah tentunya menghadiri acara pernikahan Bang Adlin Pastinya ada kejutan Keseruan yang selalu diberikan dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat masih di akun Instagram yang sama nih Masya banget ya kita lihat nih video yang selalu membuat kita bahagia ya. Aduh video dari alasi masak langsung dipeluk dari belakang oleh kakak Bilar di sini sebuah pertanyaan nih persahabat ya apa yang kalian pikirkan lihat video ini Kalau gua sih iri deh katanya tuh <laughs> Kita lihat aja jawaban persahabat di kolom komentar Banyak tanggapan juga yang diberikan Dari akun Tuti Alwiyah Mengatakan masih nggak nyangka Ngikutin Leslar udah sampai sini Takdir Allah subhanahu wa ta'ala memang Masya Allah Wow, luar biasa banget persahabat ya Mudah-mudahan saja bahagia terus Untuk rumah tangga les dan Bilar Mudah-mudahan juga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan selanjutnya berhubung di Italia juga ada info dari Agus Ndoro Bilar Pilar, para sahabat yang menginfokan bahwa jam 12 siang nanti bakal hadir kembali part 2 nih sahabat ya, streaming party lagi di dua vlog Leslar ini di channel YouTube Rizky Bilar jam 12 waktu Indonesia Barat yang luang waktunya jangan lupa ikutan para sahabat ya semalam jam 10 Party streaming juga Persahabat ya dan kali ini Langsung dua vlog persahabat Di channel youtube nya Kakak Bilar Jam 12 yang jangan sampai lupa kita ikutan Wajib persahabat ya Mendukung yang terbaik untuk karya-karya Dari Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat kita Lihat ada sebuah unggahan Spesial juga dari IGSnya Bang Boril persahabat yang posting Sebuah postingan video Mas Gomli yang sedang tertidur ada sebuah kalimat di sini, mungkin lelah kawan kita ini belum mendapatkan pasangan hidup Ayo dicari yang setiap menerima apa adanya Bukan ada apanya, katanya tuh persahabat ya <laughs> Yuk merapat yuk, aduh masalah banget ya kekiutan kegeserakan dari tim yang sangat luar biasa Mudah-mudahan selalu membuat kita bahagia, amin Dan berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di momen spesial ini Perhatikan tuh, spesial banget Ibunda Rosmala Dewi. Selalu diperlakukan dengan baik oleh kakak Rizky Bilar Bahagia selalu kesayangan pasangan paket komplit Bisa jadi teman bercanda, teman berkarir, teman berbisnis Saling menyayangi keluarga Semoga selamanya, Masya Allah, kalimat yang luar biasa Pencapaian Bilar saat ini tak lepas dari dia yang selalu memuliakan orang tuanya Pak ya, captionnya memang luar biasa Untuk postingan ini Salah satu tentunya part Yang membuat kita terharu Pak ya, dengan pelakuan Seorang rezeki bila terhadap Orang tua tercinta Mudah-mudahan kita seperti ini Selalu harmonis dengan keluarga Dan mudah-mudahan kakak Bilar Dan diri Elastin selalu mencontohkan dengan tentunya pelakuan yang baik di persahabatnya Dukung, kompak terus, selalu solid yang terbaik untuk mensupport Lesti Leslie dan Bilar Jangan kemana-mana persahabatnya, tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan cedokan vitamin, kabar baik, kabar terbaru hari ini dari idola kita Leslie dan Bilar Tentunya tetap terus mantengi persahabatnya channel Lipat TV Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.